Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Baik yang ada di TikTok maupun yang ada di Youtube Selamat malam berjumpa kembali dengan saya DGS Official Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas satu topik Yang sebenarnya sudah pernah saya bahas di Youtube ini Dan Bapak Ibu yang ada di TikTok Kalau ingin mengunjungi Youtube saya di bagian atas atau di bagian deskripsi dari TikTok saya, di situ ada gambar YouTube. Silahkan diklik itu dan masuk ke YouTube. Karena saya live-kan di YouTube dan juga saya live-kan di TikTok. Tetapi saya hanya berdiskusi dengan yang naik di YouTube. Jadi tidak tidak berdiskusi dengan yang naik di TikTok. ya Baik Bapak Ibu, Malam hari ini kita akan membahas ada sebuah tuduhan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa paus merubah 10 perintah Allah Sebenarnya tuduhan-tuduhan semacam ini sudah cukup lama tersebar Bahkan sejak kecil saya juga sering mendengar mengenai tuduhan ini Yang mengatakan bahwa paus gereja katolik itu telah merubah 10 perintah Allah sehingga menurut mereka 10 perintah Allah yang dimiliki katolik itu berbeda dengan yang mereka punya tetapi Bapak Ibu kita perlu menyadari dan perlu mengetahui sejarah supaya kita mengerti mengenai pembagian 10 perintah Allah tentang kapan ada nomor-nomor itu kemudian apa maksud dari penomoran itu Apakah sejak semula penomoran itu sudah ada Atau di kemudian hari baru ada nomor-nomor itu Yang dilakukan oleh para bapak gereja Untuk mempermudah mereka dalam Membagi bagian-bagian kitab suci itu dalam bacaan-bacaan liturgi Jadi sebenarnya bapak ibu Pemberian bab atau pasal Ataupun ayat dalam kitab suci kristiani pada mulanya itu adalah digunakan untuk mempermudah bacaan-bacaan dalam liturgi dalam jangka waktu setahun. Supaya mempermudah dan tidak keluar dari konteksnya, maka sebenarnya pemberian ayat dan juga pasal itu adalah tujuannya untuk mempermudah. Nah, tetapi... Pertanyaannya adalah Sejak kapan Pemberian nomor-nomor 10 perintah Allah itu Sejak kapan ada Kenapa bisa ada Bagaimana ceritanya Itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Dan Sebenarnya Dari Bapak gereja siapa yang diikuti oleh gereja katolik Dalam penomoran 10 perintah Allah apa alasannya? Nah, kita akan mengupas satu per satu. Sekali lagi, saya menyapa yang ada di TikTok, selamat malam. Memang wajah saya tidak kelihatan di situ. Kemudian di YouTube juga tidak kelihatan, sengaja ya semuanya ya. Nah, yang dari TikTok, kalau ingin pergi ke YouTube untuk menyaksikannya, silakan klik bagian deskripsi dan kemudian klik gambar YouTube. Nanti akan menuju kepada Youtube di mana saya live Baik Bapak Ibu kita mulai Ya Kita mulai dari sejarah terlebih dahulu Bagaimana terbentuknya penomoran-penomoran 10 perintah Allah eh, Bapak Ibu Tuduhan-tuduhan mengenai Bahwa gereja katolik terutama Paus Mengubah 10 perintah Allah Sebenarnya sudah bertahun-tahun Dan sudah cukup lama tuduhan-tuduhan itu Sebenarnya sudah banyak orang yang memberikan juga jawaban terkait tuduhan itu Tetapi memang orang-orang yang menuduh Ya memang dasarnya kepala batu ya nggak mau mengerti Bapak Ibu Memang dasarnya menuduh ya tidak mau memahami tetapi tidak ada masalah, tetap kita berikan pemahaman. Benarkah gereja katolik mengubah sepuluh perintah Allah? Tidak semudah itu, tapi kita harus menggali dari konteks sejarah dulu. Sejak kapan ada penomoran sepuluh perintah Allah, atau bahkan sejak kapan ada pasal-pasal dan ayat-ayat? Di Youtube ini juga pernah saya bahas, tetapi nanti kita tetap uh, membahasnya. Nah, Bapak Ibu, bagi gereja Katolik itu penghinaan, fitnah, dan tuduhan, ya itu hal biasa ya. Sudah lama dihina terus ya. Sejak abad pertama juga gereja Katolik sudah menjadi bulan-bulanan dari para heresi ya. Dan meskipun gereja katolik juga menghadapi bertubi-tubi tuduhan dari berbagai aliran Tetapi toh sampai sekarang ini tetap bertahan Tetap kokoh Dan salah satu tuduhan yang tidak punya dasar Dan juga terkesan konyol ya Yang dilemparkan atau disampaikan itu adalah bahwa paus atau gereja katolik itu sudah mengubah 10 perintah Allah orang-orang yang menuduh semacam itu juga belum tentu mengetahui sejarah bagaimana penomoran-penomoran 10 perintah Allah itu sebab pada mulanya bahkan bab atau pasal di dalam Alkitab atau ayat dalam Alkitab itu tidak ada adanya kemudian untuk mempermudah liturgi Kemudian penomoran 10 perintah Allah juga ada dua versi Yang dilakukan oleh Bapak Gereja pada abad-abad ketiga keempat Nah, mari kita bahas satu persatu Ya, pertama yang harus kita ketahui sebelum mengatakan bahwa Gereja Katolik itu mengubah 10 perintah Allah yang perlu diketahui oleh penuduh adalah Semua yang terkait dengan kitab suci, kristiani, itu punya sejarah Jadi tidak gedebuk, tidak jatuh dari langit Nah pertama, ayat dan bab dalam Alkitab itu Diberikan kemudian oleh Bapak Gereja dan para Uskup yang sangat terkenal dan masyur adalah Stephen Langton seorang uskup di Inggris yang mengusulkan untuk diberikan penomoran ataupun pasal di dalam Alkitab supaya mempermudah di dalam bacaan bacaan liturgi. Nah nanti kita lihat juga uh, Stephen Langton itu ya. Saya kira ada tulisannya juga yang pernah saya muat di, di website ya. Nah, demikian pula penomoran 10 perintah Allah dalam Alkitab Bapak Ibu. Penomoran itu berasal dari dua orang Bapak Gereja. Yang satu Santo Agustinus dan yang satu Origen. Atau lebih lazim disebut Origenes. Ya Origen. Jadi secara sederhana kita mengetahui bahwa penomoran kitab suci itu baru ada pada abad pertengahan oleh Stephen Langton pertama-tama yang cukup terkenal. Tetapi kalau Santo Agustinus dan Origen sekitar abad ketiga keempat. Nah, oleh sebab itu dari pengamatan pertama ini kita tahu bahwa gereja katolik itu Mengikuti salah satu penomoran 10 perintah Allah Dari dua orang Bapak gereja ini Salah satunya Yang Jadi tidak ada yang Dirubah Tidak ada satupun yang dihilangkan oleh gereja katolik Yang kedua Kita mengetahui bahwa Bapak Ibu Dalam gereja Katolik Penomoran 10 perintah Allah Yang diikuti adalah Santo Agustinus ya, Yang diikuti adalah Santo Agustinus 10 perintah Allah itu ya. Nah Seperti kita ketahui bahwa Santo Agustinus ini adalah dokter gereja atau orang yang cukup terkenal di dalam gereja Katolik ya dan gereja Katolik mengikuti pengelompokan atau penomoran 10 perintah Allah yang dilakukan oleh Santo Agustinus dan berikut ini adalah penomoran dari Santo Agustinus terhadap 10 perintah Allah yang pertama atau perintah Allah yang pertama mengambil lima ayat pertama, ya mengambil lima ayat pertama dua tiga empat lima ayat dua ayat tiga ya Kitab Keluaran ini Bapak Ibu ya Keluaran dua puluh ayat dua sampai lima dalam pengelompokan Agustinus itu dijadikan perintah Allah yang pertama yang berisi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu sepuluh perintah Allah yang dibuat atau dikelompokkan oleh Santo Agustinus menjadi perintah Allah yang pertama, mengambil keluaran 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Itu nomor pertama Yang nomor dua Mengambil ayat tujuh Mengambil ayat tujuh Yaitu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Dengan tidak hormat Dalam pengelompokan Santo Agustinus Itu dijadikan sebagai perintah Allah yang kedua Yaitu jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat Kemudian nomor yang ketiga Yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Atau hari Tuhan Santo Agustinus mengambil ayat 8 Kemudian yang keempat Hormatilah ayahmu dan ibumu Nomor empat, sepuluh perintah Allah dari pengelompokan Santo Agustinus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengambil ayat dua belas. Kitab keluaran dua puluh. Kemudian yang kelima, mengambil ayat tiga belas. Jangan membunuh. Nomor urut yang kelima, jangan membunuh. Mengambil ayat 13 Kemudian Nomor urut ke enam Sepuluh perintah Allah Dalam pengelompokan Santo Agustinus Mengambil Jangan berzinah Itu pada nomor enam Bapak Ibu yang ada di TikTok Kalau Anda ingin melihat urutannya di layar Langsung klik Bagian deskripsi dan klik yang uh, berlambang youtube kemudian langsung ke youtube nya subscribe langsung masuk ada live nya ya oke bapak ibu pada urutan keenam mengambil ayat 14 jangan berzinah kemudian pada urutan ketujuh mengambil Ayat 15 Kitab Keluaran 20 Yaitu Jangan mencuri Kemudian pada urutan ke-8 Mengambil ayat 16 Kitab Keluaran 20 Yaitu Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Kemudian Mengambil nomor urut ke-9 Mengambil dari Ayat Keluaran 20 Ayat 17a Jangan mengingini istri Sesamamu ya. Jangan mengingini istri Sesamamu Mengambil ayat keluaran 20 Ayat 17a Kemudian Pada 10 Perintah Allah bagian nomor sepuluh mengambil ayat keluaran dua ayat 17 B jangan mengingini hak milik sesamamu jadi dalam gereja katolik terutama pengelompokan sepuluh perintah Allah menurut Santo Agustinus dia memisahkan istri dan juga hewan-hewan atau milik sesama karena istri sesama Istri itu adalah martabatnya sama dengan manusia lain, tidak sama dengan binatang kambing atau domba. Sehingga Santo Agustinus memecah ayat itu menjadi dua. Yaitu 17A, jangan mengingini istri sesamamu dan 10, jangan mengingini hak milik sesamamu. Hak milik di sini adalah seperti kebun, hewan, Ayam, kambing, domba, dan lain sebagainya. Santo Agustinus mengatakan, Ayat itu tidak disamakan. Jangan samakan manusia dengan hewan. Jangan samakan hewan dengan manusia. Walaupun demikian, Istri adalah manusia. Ya, bukan hewan. Tidak sama harkatnya dengan binatang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengelompokan 10 perintah Allah yang dilakukan oleh Santo Agustinus. Jadi kalau kita membaca secara cepat, saya bacakan pada kita, ini yang dikelompokkan oleh San, San, Santo Agustinus, 10 perintah Allah dari keluaran 20 itu dia kelompokkan menjadi demikian. Saya bacakan yang pertama, perintah Allah yang pertama akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ini menjadi satu bagian pada nomor 1, 10 perintah Allah itu. Mengambil keluaran 20 ayat 2, 3, dan 4 sampai 5. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nomor 3 ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. 4 Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat ke-12. Yang kelima jangan membunuh. Ayat 13. Yang keenam jangan berzina. Ayat 14. Yang ketujuh jangan mencuri. Ayat 15. Yang kedelapan Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu Ayat 16 Yang kesembilan Jangan mengingini istri sesamamu Ayat 17a Kemudian Yang kesepuluh Jangan mengingini hak milik sesamamu Ayat 17b Nah Santo Agustinus Memisahkan mengingini istri sesama Dan hak milik karena Manusia atau perempuan itu lebih berharga Daripada harta milik atau hak milik Perempuan atau istri itu perlu diperlakukan sebagai citra Allah Yang dihormati sebagai manusia Sama dengan laki-laki Itulah kenapa Bagian sembilan dipisah dengan bagian kesepuluh Ya Alasannya kalau ada orang yang bertanya Itu pengelompokan dari Santo Agustinus yang diikuti oleh gereja katolik Dan kemudian gereja katolik memuat dalam puji syukur Nah di dalam puji syukur itu kelihatannya singkat Tetapi Bapak Ibu dalam puji syukur itu sudah mencakup banyak hal karena pada bagian pertama atau perintah Allah pertama itu banyak hal Berhala itu bukan hanya sekedar patung yang disembah Berhala itu dalam konteks perjanjian baru itu sangat banyak Nanti saya tunjukkan Nah, dari pengelompokan Santo Agustinus yang ini Bapak Ibu Kemudian dimasukkan ke dalam puji syukur Menjadi demikian Yang pertama Perintah Allah Sepuluh perintah Allah Yang kemudian diambil dari pengelompokan Santo Agustinus Kemudian dimasukkan ke dalam puji syukur Terkesan seperti ada yang dikurangi Padahal tidak Bapak Ibu Justru Lebih menekankan banyak hal kalau di dalam perjanjian lama, berhala itu adalah lebih condong kepada patung yang dituhankan. Sementara di dalam perjanjian baru, itu sangat kompleks mengenai arti dari berhala itu. Nanti kita akan mengecek, berhala menurut perjanjian baru. ya Lebih kompleks, lebih banyak. Sehingga tidak hanya merujuk kepada berhala dalam arti patung yang dijadikan Tuhan. Misalnya di dalam kisah para rasul 17, ayat 29-31, 1 Korintus 10, ayat 14-15, Kolose 3, ayat 5-9. Nanti kita lihat, begitu luas arti dari berhala itu, maka gereja katolik, terinspirasi dari pengelompokan 10 perintah Allah dari Santo Agustinus, kemudian dituangkan di dalam puji syukur yang selalu kita gunakan saat bernyanyi atau juga di tempat lain ada yang menggunakan madah bakti atau dalam di daerah saya menggunakan Laudate ya. Oke. Okay. Dalam puji syukur urutannya demikian Bapak Ibu. Yang pertama, jangan menyembah berhala Berbaktilah kepadaku saja Dan cintailah aku Lebih dari segala sesuatu Ini merupakan Hal yang sama dengan yang dibuat oleh Santo Agustinus Dengan makna yang sangat luas Mengenai berhala itu sendiri Kata berhala itu sendiri Sangat luas Apalagi melihat perjanjian baru Kemudian yang kedua Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat Kemudian yang ketiga Kuduskanlah hari Tuhan Yang keempat Hormatilah ibu bapamu Kelima Jangan membunuh Keenam Jangan berzinah Ketujuh Jangan mencuri Kedelapan Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu Kesembilan Jangan mengingini istri sesamamu Dan kesepuluh Jangan mengingini milik sesamamu Secara tidak adil Nah Saya kira Orang-orang yang menuduh itu Mungkin mereka hanya mengambil sebagian Ya Hanya mengambil sebagian sehingga mereka seolah-olah menuduh kita mengurangi ya seolah-olah menuduh kita mengurangi zigong alkoholik silakan tonton di video saya sudah membahas berkali-kali tentang yang kalian comot comot ayat itu itu ayatnya bertentangan dengan bilangan 21 ayat 4 sampai 9 coba Anda tonton Coba Anda baca kitab sucimu, bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Itu bertentangan dengan apa yang anda, anda comot itu di luar konteks itu. Bapak Ibu, sekilas 10 perintah Allah dalam puji syukur itu berbeda dengan poin kedua. Namun perlu kita ketahui bahwa kitab suci juga perlu ditafsirkan. Puji syukur menafsirkan isi dari ayat yang ada pada poin kedua dan memperluas makna dari berhala. Karena berhala tidak hanya konteks perjanjian lama, tapi juga dalam konteks yang lebih luas adalah dalam perjanjian baru sebagai penggenapan perjanjian lama. Karena berhala bukan hanya patung yang dituhankan, melainkan juga hal-hal duniawi yang mengikat manusia seperti uang, nafsu, dan lain sebagainya. Nafsu jahat. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam kitab suci? Sebab dari hati, lahir pikiran-pikiran, kehendak-kehendak jahat. Dan juga Rasul Paulus mengatakan itulah berhala. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan makna antara 10 perintah Allah pada poin kedua... Dengan sepuluh perintah Allah dalam puji syukur, ya. Jadi Gereja Katolik sepenuhnya mengikuti apa yang dibagi atau pengelompokan sepuluh perintah Allah yang dibuat oleh Santo Agustinus. Lalu Protestan dan Ortodoks mengikuti siapa? Mereka mengikuti pengelompokan sepuluh perintah Allah menurut Origenes atau Origen Maka berbeda dengan Katolik karena kita mengikuti pengelompokan Santo Agustinus Sementara mereka mengikuti pengelompokan dari Bapak Gereja Origen Bagaimana pengelompokan menurut Origen? Ya seperti yang diyakini oleh protestan saat ini Menyamakan istri dengan harta benda Mari kita lihat apa yang dikelompokkan oleh Origen Dan kemudian yang diikuti oleh saudara-saudara kita Dari pihak protestan dan juga dari ortodoks Apa itu? Origen dikenal sebagai Bapak Gereja yang pada suatu waktu pernah mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan kitab suci Jadi mengapa origen ini tidak menjadi santo Bapak Ibu? Karena ada suatu waktu dia mengikuti aliran sesat Tetapi akhirnya dia bertobat pula Dan beberapa ajarannya memang ada yang sesuai dengan magisterium gereja Itu yang diakui Nah salah satunya di mana dia mengikuti doktrin yang salah dengan mengajarkan bahwa jiwa-jiwa yang berada di neraka pada akhirnya masuk surga. Ya, ini dia pernah mengajarkan ini dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh magisterium gereja. Lalu kemudian bagaimana pengelompokan 10 perintah Allah menurut Origen? Yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, Dari tempat perbudakan. Mengambil ayat 2 dan 3. Dari keluaran 20. Ayat 2 dan 3. Kemudian, yang kedua, Mengambil ayat 4. Jangan, adab, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit dan di bumi dan di dalam bumi mengambil ayat 4 ya memisah-misahkan ayat 2 3 4 5 ini oke okay? kemudian pada nomor 3 jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan mengambil ayat 7 oke okay? jadi menghilangkan ayat 5 di situ Bapak Ibu ya tidak ada ayat 5 tidak ditekankan ayat 5 Yang ada kata-kata jangan sujud menyembah Itu hilang Tapi yang ada adalah Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit Di bumi dan di dalam bumi Oke Mengambil ayat 4 Kemudian Nomor 3 Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Mengambil ayat 7 Nomor empat, ingat dan kuduskanlah hari sabat atau hari Tuhan. Mengambil ayat delapan. Nomor lima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengambil ayat dua belas. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Mengambil ayat tiga belas. Kemudian nomor tujuh, jangan berzina, mengambil ayat empat belas. Nomor delapan, jangan mencuri, mengambil ayat lima belas. Nomor sembilan, mengambil ayat enam belas, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesama. Nomor sepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Di sini, pada nomor sepuluh, itu tidak dipisahkan, tidak dipisahkan antara istri dan milik sesama. Ibaratnya istri itu disamakan dengan binatang peliharaan. Disamakan dengan harta benda Sementara Santo Agustinus Memecah dua ayat ini Memecah satu ayat ini Menjadi bagian A dan bagian B Memisahkan istri Dan harta milik Sementara Dalam pengelompokan origen Itu menyatukannya Nah Bapak Ibu Ya dengan demikian, Bapak Ibu, perbedaan yang ada itu karena mengikuti dua orang pengelompok dari sepuluh perintah Allah itu. Yaitu gereja katolik mengikuti pengelompokan yang diajarkan oleh Santo Agustinus, sementara gereja-gereja timur dan protestan mengikuti pengelompokan dari origen. Jadi, perbedaan dari sepuluh perintah Allah dalam penomoran itu Berasal dari Bapak gereja mana yang mereka ikuti Dan tentunya apalagi bagian nomor 10 Gereja katolik punya alasan yang sangat besar Mengapa Istri dan harta benda itu tidak sama Karena memang Istri itu manusia, dia secitra dengan Allah, dia segambar dan serupa dengan Allah. Dia tidak sama dengan binatang yang tidak punya akal budi. Ya, Jadi Santo Agustinus menentang penyatuan istri dan juga harta benda menjadi satu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan 10 perintah Allah itu sudah dirubah oleh Paus, itu hanya orang-orang bodoh yang tidak tahu sejarah. Jadi, kasihan sekali nasib mereka. Masih terus menyebarkan pengajaran-pengajaran yang minim literasi. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita kembali kepada penomoran Gereja Katolik, dan tadi saya sudah katakan yang dimuat di puji syukur, terutama nomor satu. Ya, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Mengapa di sini tidak persis seperti yang tertulis di Alkitab atau seperti yang diucapkan oleh Santo Agustinus pada penomorannya? Karena di bagian ini gereja katolik hendak memberitahukan kepada kita bahwa berhala itu bukan hanya sekedar patung yang dituhankan. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, itu sangat banyak berhala itu. Nah, nanti kita lihat. Apakah ini keluar dari esensi yang disampaikan oleh sepuluh perintah Allah? Tidak, Bapak Ibu. Ini sama saja dengan versi-versi terjemahan Alkitab, Bapak Ibu. Bahasanya berbeda, contoh ya. Yang saya tampilkan di layar ini seolah-olah berbeda. Ini ya, kita lihat yang dikelompokkan oleh Santo Agustinus. Nomor satunya adalah ini. Akulah Tuhan Alamu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Penekanan ini pada gereja Katolik, ayat 5 ini penekanan dari patung yang dimaksud. Karena tidak semua patung itu berhala. Karena di dalam Kitab Suci ada waktu di mana patung digunakan sebagai sarana dalam ibadah. Bahkan Allah memerintahkan pembuatannya. Contoh pada zaman Salomo dalam satu raja-raja sepuluh, ya dalam dua raja-raja kalau tidak salah, di mana Allah menyuruh Salomo membuat bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu, terdapat banyak patung-patung keruk. Terdapat banyak lukisan-lukisan daun-daun korma. Dan lain sebagainya. Sehingga, penekanan di sini pada bagian pertama, 10 perintah Allah adalah. Yang dilarang adalah patung yang disembah sebagai ganti Tuhan. Oke? Okay? Kemudian, Bapak Ibu, ini kelihatannya berbeda, tidak berbeda. Karena justru dalam puji syukur ini sudah masuk di dalamnya tafsir. Ya, sudah masuk di dalamnya tafsir. Kenapa harus ada tafsir? Karena penomoran 10 perintah Allah tadi itu Diambil dari keluaran 20 ayat 2 sampai 5 Dan itu konteksnya pada perjanjian lama Maka dalam puji syukur mengambil dua-duanya Konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru Apa yang dikatakan perjanjian baru tentang berhala maka dikatakan kita harus mencintai Allah Lebih dari segala sesuatu Karena berhala itu Tidak hanya sekedar patung yang dijadikan Tuhan Tetapi yang membuat kita berpaling dari Allah Juga adalah berhala Yang membuat kita Jauh dari Allah Juga membuat kita Meninggalkan Allah Itu adalah berhala Nah Bagaimana konteksnya? Kita bisa mengecek konteks berhala juga di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Saya tampilkan kepada Anda, saya buka kolose 3 ayat 5. Okay. Jadi, gereja katolik melihat secara holistik, bukan hanya konteks perjanjian lama, tapi perjanjian baru adalah penekanan dan puncak yang menggenapi perjanjian lama. Coba kita lihat berhala seperti apakah yang dimaksud perjanjian baru. Mari kita saksikan. Ya, oke. Okay. Di layar Bapak Ibu terutama di Youtube. Oke, okay, yang dari TikTok masuk ke Youtube. Tinggal klik deskripsinya. Masuk ke dalam dan Temukan YouTube yang sedang live di situ. Tentang berhala itu sangat-sangat jelas, tidak hanya melulu mengenai patung yang dijadikan Tuhan, tetapi lebih luas daripada itu. Apa saya bacakan kepada Bapak Ibu kalau kurang kelihatan? Karena itu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka saya stop sampai di situ. Jadi Bapak Ibu, ternyata berhala yang dimaksud dalam konteks perjanjian lama itu hanya berputar pada sekitar patung yang dijadikan Tuhan. Atau patung yang dijadikan sebagai sesembahan. Tetapi Berhalam berhala dalam konteks perjanjian baru lebih luas seperti yang dilakukan oleh Zigong alkoholik di sini. Dia terus memfitnah dan terus menyampaikan ucapan umpatan. Itu adalah penyembahan berhala. Hawa nafsu jahat di sini disebutkan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu dan nafsu jahat untuk menuduh gereja katolik dan juga keserakahan itu sama dengan menyembah berhala jadi banyak orang yang sibuk Menuduh-nuduh katolik menyembah patung Dia tidak sadar diri Bahwa dia sedang juga melakukan kejahatan-kejahatan itu Yang sama dengan penyembahan berhala Yaitu menyebarkan menyebarkan nafsu jahat Dengan menyebarkan fitnah terhadap gereja katolik Dia tidak sadar bahwa itu adalah Penyembahan berhala Oke kita cek lagi, apa konteks berhala di dalam perjanjian baru? Kita lihat 1 Korintus. Oke, saya buka kepada kita di Youtube ya. 1 Korintus 10. Oke, ayat 14 dan sampai 15. Oke. Jadi orang-orang ini salah paham karena mereka hanya mengambil konteks perjanjian lama. Padahal perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Oke. Okay. Oke. Okay. Karena itu saudara-saudaraku, nah kalau Bapak Ibu baca dari eh, awal, coba saya berikan dari awal, apa sih yang dimaksud di sini? Karena di sini langsung dia... Memberikan sebuah kesimpulan pada bagian ini. Nah, oke, okay. kita lihat di sini, Bapak Ibu. Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di Korintus supaya mereka tidak bersungut-sungut, ya, supaya tidak bersungut-sungut, dan supaya mereka, ya, melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Dan tidak bersungut-sungut. Apabila mereka mendapatkan pencobaan. Ya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Ya. Jadi jangan bersungut-sungut, karena ternyata bersungut-sungut itu tidak bersyukur itu juga, menyalah-nyalahkan Tuhan juga adalah penyembahan berhala. Ketika ada pencobaan lalu kita salahkan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Jadi jangan kamu salahkan Tuhan apabila pencobaan dan peringatan datang padamu. Jangan salahkan Tuhan Jangan bersungut-sungut Kebalikan dari bersungut-sungut adalah Bersyukur Karena apabila engkau bersungut-sungut Menyalahkan Allah Menuduh-nuduh Allah Sebagai pencoba Maka engkau juga sama dengan Menyembah berhala Maka Rasul Paulus Mengatakan jauhilah Penyembahan berhala Ya Oke, okay. saya kira konteksnya sampai di sini bagian ini Nah, Bapak Ibu, kita memberi contoh yang lain Kalau orang mempersoalkan perbedaan penulisan sepuluh perintah Allah Dipuji syukurnya orang Katolik Dengan tulisan yang persis yang ada di dalam Alkitab Bagaimana? Bagaimana? Saya tampilkan kepada kepada Anda banyak versi terjemahan Alkitab. Apakah dengan banyaknya versi terjemahan Alkitab ini, jika salah seorang mengikuti terjemahan yang lain, maka itu artinya salah. Kata-katanya tidak sama persis, maka salah. Yang saya tampilkan di hadapan Anda adalah beberapa versi terjemahan bahasa Indonesia Alkitab. Oke. Hanya orang yang mempunyai versi terjemahan Alkitab yang mengerti apa yang saya maksud Bapak Ibu Alkitab kita itu sudah diterjemahkan berkali-kali Dan Memang kalimatnya pasti berbeda Contoh Alkitab terjemahan baru Disandingkan dengan Alkitab terjemahan Indonesia masa kini Bahasanya berbeda Nanti saya tunjukkan pada Anda Jadi, tadi kan mereka mempersoalkan nih Kenapa kata-kata yang ada di puji syukur Itu tidak persis sama seperti yang tertulis di Alkitab Terjemahan baru Nah, di layar ini saya sudah hadirkan pada Anda Versi-versi terjemahan Alkitab Apakah, pertanyaan saya, apakah kalau kalimat dari semua versi terjemahan ini berbeda-beda, maka kita bisa menuduh salah satunya adalah salah, atau diubah-ubah, atau keliru? Silakan dijawab. Sebelum saya tampilkan versi ayatnya, ini adalah versi terjemahannya yang sudah cukup banyak. Ini ya. yang terakhir tahun 2011, bahkan juga ada versi dalam bahasa-bahasa suku. Ini di layar, di layar YouTube saya perlihatkan lah Bapak Ibu ya. Silakan yang mau menonton di YouTube yang ada di TikTok, silakan ke YouTube ya. Klik deskripsi channel ini lalu masuk ke YouTube. Nah ini semua versi. Demikian juga dalam bahasa Inggris Ada banyak versi terjemahan Apakah Jika versi-versi terjemahan ini Bahasanya berbeda-beda Apakah ini adalah Salah satu Upaya Mengubah atau merubah Isi Alkitab, tolong dijawab oleh orang-orang yang menuduh Ini versi bahasa Inggris Cukup banyak Ya, ada New English, uh, New English uh, Translation, New American Standard Bible dan macam-macam. Nih, oke, okay. copyrightnya dari mana? Nih, ini sampai tahun ini. Sekarang saya tanya pada anda semua, jika salah satu bahasa dari versi-versi terjemahan ini berbeda, apakah itu artinya? itu telah dirubah apakah itu artinya itu telah tidak sama dengan Alkitab yang sesungguhnya tolong dijawab nih versinya banyak nih tentu saja tidak tentu, tentu saja tidak karena yang digunakan versi-versi terjemahan yang tidak menghilangkan esensi apapun, demikian pula seperti yang Anda lihat, di dalam apa yang digunakan oleh Gereja Katolik, Gereja Katolik terutama menggunakan terjemahan Alkitab Vulgata. Makanya, Bapak Ibu, Gereja Katolik itu punya Alkitab terjemahannya sendiri yang modelnya besar. Itu diterjemahkan dari mana? Dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia Maka dari terjemahan-terjemahan itu Pasti ada kalimat yang berbeda Tadi saya sudah mengatakan Saya akan membuat Atau menunjukkan pada Anda Bahasa Indonesia terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini Dengan Alkitab terjemahan baru Coba kita buka saya kasih contoh pada Anda Silakan Anda simpulkan nanti Apakah kalau berbeda kata-kata kalimatnya Maka ini sudah diubah Atau sudah dirubah oleh LAI Jadi menggunakan pola pikir yang sama Seperti yang sudah dilakukan Saya coba buka tentang uh, Alkitab TB ya. Saya tampilkan Alkitab TB dulu Oke ya, kita baca dulu yang tadi yang saya buka yaitu kolose ya. Nanti saya buka juga versi bahasa Indonesia masa kini. Oke, mari kita lihat yang versi TB. TB itu terjemahan baru pada tahun 1974. Dimana pada zaman TB itu yang pakai bahasa Oe-Oe. Ya, Oe-Oe, Bapak Ibu masih ingat kan? Kalau huruf U tulisannya Oe. Ya, Oke. Ini, terjemahan baru, terjemahan, ya, terjemahan baru, bacaannya seperti ini. Perhatikan baik-baik, Bapak-Ibu, kita lihat, dan nanti kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pasti ada kalimat yang berbeda. Apakah dengan memakai logika yang sama, dengan menuduh gereja katolik mengubah-ubah, apakah dengan demikian nanti Anda setuju ini adalah ada yang merubah atau tidak? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, pegang kata-kata itu. Sekarang kita buka Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Oke, Kolose 3. Kolose 3 ayat 5. Versi Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Oke kita lihat Ini yang dibuat oleh Lai ini Bapak Ibu ya Oke Baik kita lihat versi Bahasa Indonesia BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini Oke Sama-sama diterbitkan oleh LAI Oke sebentar Bapak Ibu Lagi proses buka Kalau Anda cari di Google juga ada Ya, versi bahasa Indonesia masa kini Oke, sambil menunggu itu Oke, baiklah Kita lihat ayat 5 Ayat 5 versi Terjemahan Indonesia masa kini Oke ya Bapak Ibu Ini versi TB Ya, oke Ingat-ingat kalimatnya Kalimatnya ingat-ingat ya Oke, saya tutup Set saya naikkan versi bahasa Indonesia masa kini Saya tunjukkan dulu di atas Oke Sudah ada ya Bapak Ibu Ada tulisan bahasa Indonesia masa kini Oke Kita lihat pada ayat 5 Kolosetiga Kata-katanya apa Bapak Ibu? Sebab itu matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merorong, merongrong dirimu Seperti perjabul, percabulan Hal-hal yang tidak senonoh Hawa nafsu Keinginan yang jahat Dan keserakahan Karena keserakahan adalah Serupa dengan menyembah berhala Beda nggak Bapak Ibu? Beda kan? Kalimatnya Tapi esensinya sama nggak? Tolong dong dijawab di Di live chat Bapak Ibu Saya capek ngomong jadinya Nggak tahu didengar nggak suara saya nih <laughs> Nih, versi Bahasa Indonesia masa kini Perhatikan ayat 5 Sekarang pertanyaan saya Ini baru versi TB dan Bahasa Indonesia masa kini loh Belum saya pakai versi yang lain Ada versi uh, Apa namanya nah, Nanti lah ya, ini aja dulu ya Biar clear Ada yang beda nggak Bapak Ibu? Ada di kata-kata hal-hal yang tidak senonoh di TB itu kenajisan jadi di kalimat hal-hal yang tidak senonoh itu itu memakai kata kenajisan oke kemudian di keinginan yang jahat itu adalah nafsu jahat pada TB nafsu jahat dan pada TB tidak ada dalam kurung tidak ada dalam kurung karena keserakahan adalah serupa dengan penyembahan berhala tidak ada nah sekarang kalau memakai pemikiran yang sama seperti yang mereka tuduhkan kepada gereja katolik bahwa gereja katolik itu merubah 10 perintah Allah bagaimana dengan ini Mana yang disalahkan Bapak Ibu? Mau disalahkan bahasa Indonesia masa kini? Yang dikeluarkan lain? Mau disalahkan terjemahan baru? Yang juga dikeluarkan lain? Agaknya lucu kalau kita salahkan. Namanya juga terjemahan. Yang penting esensinya sama. Karena bahasa itu berkembang. Bahasa itu banyak yang multi arti. Apalagi kalau terjemahan lama tidak diubah menjadi terjemahan baru Bapak Ibu, maka kita sampai sekarang pakai oe-oe. Tuhan tulisannya toehan. Atau yang menulis Jakarta di depannya ada huruf D. D terlebih dahulu baru J, baru Jakarta. Ya, Oke okay. Cahaya Menulis cahaya pakai T T, J, A, H, J Cahaja Cahaya Contoh Saya kasih contoh di live chat saja ya Di Youtube ya Contoh penulisannya Kalau tidak berubah dari TL ke TB Itu begini Menulis cahaya begini itu Bapak Ibu Nah itu Saya kasih contoh di ini Jakarta Tuh Saya kasih contoh di live chat Yang ada di TikTok Mampir ke Youtube Kalau Anda ingin melihat Ya, oke okay. Oke okay ya Bapak Ibu Berbeda kan? Berbeda dalam konteks terjemahan Nah, itu yang terjadi juga Dengan pengelompokan 10 perintah Allah Dari Santo Agustinus Lalu dimuat di dalam puji syukur Selain itu berasal dari versi bahasa Latin, juga memuat yang namanya terjemahan yang lebih tepat, yang lebih luas, yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ya betul ya, Kaisar okay, Romawi Timur Soeharto, ya, akan Soeharto. Oke, banyak itu ya, kalau kita tidak terjemahkan ke terjemahan baru. Ya, oke, okay. baik. Sekarang kita lihat dari versi websitenya Protestan, karena di sini ada yang komentar di bagian bawah, mereka menuduh Katolik menyembah patung. Ternyata ada patung yang bukan berhala, ya Bapak Ibu. Nah, kita memakai websitenya mereka, kita tidak pakai website websitenya Katolik. Okay? Karena yang mereka persoalkan sebenarnya adalah bagian pertama tadi.